Baik, kemudian berjalanlah pasukan tersebut. Hatta ida atau ala wadi namli. Ketika mereka berjalan, pasukan yang begitu banyak ya. Ada hewan-hewan, ada burung, ada jin, ada manusia. Kemudian mereka akan melewati suatu lembah semut. Kalat namlatun tiba-tiba ada seekor semut berkata, Ya iuhan namlu udhulu masakinakum layhatimana kum sulaiman wajnu duhuwaum layasurun. Tiba-tiba seekor semut berkata kepada Semut-semut yang lain Wahai semut-semut sekalian Masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman dan pasukannya Sementara mereka tidak sadar Mereka tidak tahu Kata Allah <Sulainan> Nabi Sulaiman tertawa, senyum, gembira melihat ya Atau mendengar perkataan semut tersebut Ya di diantara mujizat Nabi Sulaiman sana. Jadi Nabi Sulaiman sekarang datang dengan pasukannya Pasukannya kan banyak Ada kebisingan, ada suara kuda Ada suara macam-macam banyak Tiba-tiba ada semut satu ekor ngomong dia dengar Bagaimana ceritanya Kita saja semut kalau lewat sini ya Berdua Kemudian ngobrol kita dengar ya? tidak? Ngomong mungkin gibain kita itu orang gak mandi bau Mungkin kita gak dengar Gak pernah dengar Bahkan semut kalau masuk di telinga ngobrol Kita pun gak dengar Kita paling dengar merasakan gerakannya Tapi dia ngomong apa kita tidak tidak tahu Nabi Sulaiman mungkin di atas angin Berjalan pasukan di atas angin Jarak antara semut dengan Nabi Sulaiman jauh antara Nabi Sulaiman di atas kuda Itu pun ada jaraknya antara Nabi Sulaiman di atas angin lebih jauh lagi Subhanallah Allah membuat Nabi Sulaiman terfokus Mendengar perkataan semut tersebut Di antara mukjizat Nabi Sulaiman Kenapa Nabi Sulaiman Tertawa, bahagia ya. Ada dua sebab, pertama Nabi Sulaiman bersyukur, luar biasa ya. Bagaimana Allah membuat dia Bisa mendengar suara semut satu ekor ini Semut juga banyak rame-rame Semuanya ngomong, satu kok didengar say. Terfokus dengar cerit. Nabi Sulaiman juga banyak kesibuk, apa? banyak Kebisingan, ya. jarak begitu jauh dia bisa Dengar satu ekor semut tersebut Bisa ngomong, ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. fokus Kemudian yang kedua, Allah alam, ya karena tingkah semut itu yang menakjubkan. Tingkah semut itu yang sangat menakjubkan. Sikap semut itu yang sangat menakjubkan. Perhatikan, semut ini tahu kedatangan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Kemudian semut ini mengingatkan pasukannya dengan bahasa yang luar biasa indah. Sampai sebagian lama membahas tentang masalah usul fikih ya dari ucapan semut ini. Semut ini berkata apa? Ya ayuhannamlu, hudhulu masakinakum. Ya, Ayuha itu Harfunida, panggilan wahai, berarti dia teriak, wahai semut-semut. Kemudian kata dia, Anamlu, Anamlu itu ada alif lamnya, ya, jamak menunjukkan keumuman. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, wahai semua yang merasa semut. Selain semut, nggak usah dengar, semua yang merasa semut. Jadi lafal ini umum, mencakup seluruh semut, semut kecil, semut besar, semut nenek-nenek, semut kakek-kakek, semut muda, semut ABG, semut semuanya masuk. Ya, Yahannam lo. tambah terkecuali karena lafal yang dibawakan oleh semut tersebut lafal umum. Menurut kaidah usul fikih ya. <tuhuluh> masuklah kalian. Udkhulu masakinakum. Masuklah ke rumah-rumah kalian, masuk semuanya kan? Semua masuk. Yang menakjubkan dia berkata, la yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman wa junuduhu dan pasukannya. Semut ini kenal Sulaiman. <tuhuluh> Bayangkan. Dia kenal Sulaiman. Ini Sulaiman datang. Ini Sulaiman ini sama pasukannya. Oh, Nabi Sulaiman luar biasa. Ini kenal sama saya. Dan dia benar-benar pandai menghormati Nabi Sulaiman. Dia mengatakan jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan pasukannya. Dia nggak bilang hati-hati banyak manusia bahaya bahaya tidak. Tapi dia bilang ini pasukannya Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum melihat semut ini. Kemudian diantara sikap semut ini yang ya, ya, yang menakjubkan, ya, dia mengatakan. Sulaiman Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman Dan pasukannya Sementara mereka tidak tahu Sekarang-akan dia mengatakan Kalau kalian keinjek Salah kalian sendiri Sulaiman gak lihat kalian Jadi dia husnudhon kepada Sulaiman Dia kasih udur kepada Sulaiman Seandainya kalian keinjek Sulaiman Yang salah kalian bukan siapa Sulaiman Mana mana, mana Sulaiman lihat kalian Subhanallah Lihat semut ini Memberi udur kepada orang orang lain kepada jenis makhluk yang lain memberi uzur kepada jenis manusia ya. Banyak orang kalau saudaranya salah tidak dikasih uzur. Tidak dikasih uzur. Ini semut memberi uzur kepada Sulaiman. Padahal dia bukan dari bangsa semut. Kemudian bagaimana semut ini tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan rakyatnya, memikirkan teman-temannya. Kalau dia mau selamat dia masuk di dalam lubang selesai urusan. Tapi ternyata dia ingatkan saudara-saudaranya Maka seorang berusaha Jangan ingin menyelamatkan dirinya sendiri Selamatkan diri dan juga yang lainnya Jangan lupa untuk bernahi mungkar Mengingatkan masyarakat dari kesalahan Dari penyimpangan, dari kesyirikan, Dari kufuran. meskipun Ya resikonya mungkin anda dihina, mungkin anda direndahkan Tidak ada masalah Yang penting ingin menyampaikan kebaikan Inilah yang kemudian uh, menjadikan Nabi Sulaiman fatabasa madhahika Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa min qouliha karena perkataan semut ini luar biasa semut ini menakjubkan ya Kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa wa qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya ya Allah ya ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur kepada Engkau atas nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku Nabi Sulaiman Dia su seorang hamba yang sangat bersyukur Allah puji dia Sangat pandai bersyukur Meskipun demikian dia selalu minta kepada Allah Agar bisa terus bersyukur Karena seorang bisa mudawamah Kontinu berkesinambungan dalam bersyukur itu luar biasa Seorang terkadang bersyukur dalam suatu waktu Kemudian waktu yang lain lupa bersyukur kepada Allah Tapi kontinu dalam bersyukur itu luar biasa ya, Makanya Ada seorang tabiin Waktu dia lagi tawaf dia mendengar ada salah seorang berdoa ya kalah tawaf di Ka'bah dia berkata Allahumma kini syuha ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit ya Allah jauhkan aku dari rasa pelit ini siapa orang ini berdoa tawaf cuma doanya ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit apakah ini orang pelit sehingga ingin dijauhkan rasa pelit dari dirinya ternyata dicek dia adalah Abdurrahman bin Auf orang yang sangat dermawan jadi meskipun dia dermawannya luar biasa dia masih takut untuk apa? pelit, sehingga terus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari rasa pelit. Itu tidak pede, orang sudah banyak dermawan, saya bukan orang pelit enggak. Dia tetap berdoa kepada Allah jangan sampai diberikan rasa rasa pelit. Nabi Sulaiman Alaihissalam adalah seorang yang sangat bersyukur, tetap dia berdoa kepada Allah, "Rabbi auziini an Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa terus bersyukur kepadamu. dan aku syukur nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku wa alawalidaya dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Luar biasa bagaimana baktinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merasa kalau ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya dia juga harus bersyukur. Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat bagi dia. Ini baktinya luar biasa. Seorang anak pun harusnya demikian. Kalau orang tuanya sehat, orang senang, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia, bukan cuma kepada kedua orang tuanya. Dia doa Nabi Sulaiman. Anasykura ni'matakal lati amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah jadikanlah aku bersyukur, bukan hanya mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku, bahkan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku juga jadikanlah aku mensyukurinya. Dia menganggap nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat yang mengalir kepada dirinya juga. وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى Dan agar aku bisa beramal soleh yang kau rizai. Karena amal soleh tadi adalah salah satu bukti yang paling nyata dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian dia berdoa, bi rahmatika fi إِبَادِكَ الصَّالِحِنُ Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam jajaran hamba-hambamu yang soleh. yaitu di surga kelak. Dia tidak pede dengan amal dia. Dia tidak pede dengan ilmunya. Dia tidak pede dengan... Ya... Pasukannya dengan kerajaannya. Dia terus berdoa. Ya Allah aku tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmatmu. Maka masukkanlah aku dalam jajaran hamba-hamba yang solehin. Hamba-hambamu yang solehin. Dengan rahmat dan kasih sayangmu.